kabar spesial, dan pastinya kabar baik, serta vitamin bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama, persahabat, kita awal dengan informasi ajang SCTV Music Award 2023. Alhamdulillah, persahabat, ya, untuk perolehan sementara, kategori penyanyi dangdut paling ngetop, lewat via Instagram, Bunda Lesti Kejora masih unggul dengan lawannya, dan kita lihat juga lewat akun Twitter Bunda Lesti Keciara pun Alhamdulillah masih unggul atas lawannya Dan di kategori penyanyi dut lewat Facebook Alhamdulillah juga Bunda Lesti masih unggul dari lawan-lawannya Kita makin bangga dengan dukungan yang amat luar biasa Dari orang baik, orang yang tulus mensupport Lesti Keciara Alhamdulillah mudah-mudahan makin kompak Makin solid untuk mensupport Lesti Bismillah persahabat Mudah-mudahan Bismillah guna Lesti memborong Piala penghargaan, amin Berikutnya persahabat ya, Kita bahagia sekali ketika melihat cedukan vitamin yang Sangat membahagiakan Lesti Rizky Bilar Tentunya foto bareng keluarga besar Di Cianjur BTS persahabat ya Ini BTS TikTok semalam Masya Allah banget tuh Akhirnya muncul juga yang selalu dirindukan oleh warga Konoha. Semalam pakai baju warna hijau nih persahabatnya kapelannya. Alhamdulillah terlihat persahabatnya bahagia sekali. Idol kesenangan kita. Dan Alhamdulillah juga persahabatnya selalu disuguhkan. Kebahagiaan, kejutan vitamin langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga bersahabatnya Ini versi jelas Wajah Bunda Lesti dan Papa B Masya Allah Adem banget ya melihat Wajahnya Leslar Yang makin hari tentunya makin Bersinar auranya Aura positif banget nih Alhamdulillah komentar pun begitu banyak bersahabat Diberikan oleh para fans Di antaranya dari akun Richie7174 Mengatakan Masya Allah, Tabrak Allah Akhirnya muncul juga Muka yang selalu ngangenin. Kami ikut bahagia Lihat kalian sudah sampai di Cianjur Sehat dan bahagia Selalu bersama keluarga besar Tercinta kalian Amin, Masya Allah Komentar begitu banyak Bersahabat diberikan Tentu komentar yang sangat positif Alhamdulillah Dukungan yang luar biasa Dari orang baik, orang yang tulus Dan Alhamdulillah juga bersahabat ya, Tepat tanggal 24 Happy tanggal 24 Pokoknya untuk semuanya Leslar Mudah-mudahan sehat, bahagia Dan selaturahmi rahmat tetap terjaga Dan terjalin dengan baik Rumah tangga Leslar Rukun Sakinah Mawadah Warahmah Amin Kemudian juga bersahabat kita lihat di postingan terbarunya Ayah Kejuara semalam yang memposting foto keluarga besar Cianjur. Alhamdulillah, ada Al-Fatih juga yang ikut foto bareng, digendong oleh Ninnya. Aduh, Masya Allah banget persahabat ya. Bunda Lesti terlihat persahabat ya. Tentunya seneng banget, dan Papa Bilar juga sangat bahagia. Alhamdulillah, silaturahmi Tentunya keluarga Cianjur mudah-mudahan sehat terus pokoknya. Tentunya doa terbaik, selalu kita berikan untuk Lesnar family. Di sini juga ayah kejuara menuliskan sebuah kalimat Masih suasana idul fitri Alhamdulillah masih suasana idul fitri persahabatnya Komentar pun begitu banyak diberikan Diantaranya persahabat dari akun Ega Noviantika Kita lihat nih Ega berkomentar Takoballahu minna wa minkum minnal aizin wal faizin Mohon maaf lahir batin bapak, mamah, dan keluarga Masya Allah, ada juga bersahabat tanggapan dari Bang Putra Siregar yang ikut berkomentar, "Mohon maaf lahir batin, Ayah. Masya Allah, banget ya Dan kita juga dibikin salwak dengan kalimat, "Komentar dari Bang Deddy Prawira nih, Deddy Praw, ini juga ternyata tentunya mengucapkan, 'Mohon maaf lahir batin,' di postingan Ayah Kejora. Maaf lahir batin, Ayah Kejora, dan keluarga," kata Bang Deddy. Mudah-mudahan bersahabat Bunda Lesti, Papa B, al fatih Dan keluarga besar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Berikutnya kita lihat bersahabat informasi Terimbangkan lagu insan biasa yang selalu Menjadi lagu andalan Luar biasa banget insan biasa bersahabat Dia Selalu masuk sepuluh besar Mudah-mudahan insan biasa Selalu menjadi lagu yang Diandalkan, persahabat ya Apalagi tentunya persahabat Warga Konoha memang sangat Benar-benar menyukai lagu ini Rekab episode 9 Bunda Lesti Dengan lagu Insan Biasa masuk di nomor 7 Ini suatu kebanggaan Pokoknya terus berkarya Untuk Bunda Lesti dan selalu memberikan Karya terbaik dan Alhamdulillah Lagu Insan Biasa sudah tembus 18 juta viewers Ini yang membuat kita bangga dukungan begitu banyak di luar sana untuk Lesti jangan lupa persahabat ya, terus streaming lagu-lagu bunda Lesti, semangat terus mudah-mudahan meluncur kembali untuk single terbarunya Lesti dan semoga lagu-lagunya bisa trending dan bisa booming terus, amin dan pastinya persahabat ya, selalu menunggu kejutan single terbarunya Leslar Lesti dan Bilar yang dikabarkan akan segera merilis single terbaru, bismillah doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita mudah-mudahan juga bersahabat hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia dari Leslar family jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar Minu ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh